Halo teman-teman seperti biasa. Kita akan comeback mari di Tonton aja bersama saya. Samudra Prespar Bakro Ahmad Ini Saya mau biasa ya teman-teman main FIFA Mobile. FIFA Mobile. FIFA World Cup Qatar 2022. Jadi asetnya. Cuma gitu. Oh, ada update nih. Eh sekarang kalau main sering banget kalahan, Bro. <laughs>. Ring tapi mending ya. Sekarang, apa namanya? Vivo mobil nggak kayak pertama pas baru-baru upgrade itu lemot. Sekarang udah-udah mending dia udah-udah narkom, udah normal kembali start pas, apaan? Setelah pas setelah. apa ini? apa tanda, ini? Tanda-tanda, tanda tanya. Oh, tanda-tanda, tanda-tanda, tanda-tanda. Saya mau main apaan ya? Laga acara? Wah, oh, hadiahnya ini apa sih ini? Laga acara? Ini ini gimana ini maksudnya? Saya tak. Ini ini gimana ini? Nyoba ini nih. tingkatkan World cup layanan tamu layanan tamu coba deh ini mana klaim klaim klaim stadion lusail klaim nggak bisa lu gratis apa ini? nonton di jangan nggak Buka. Tamu level 1 lem, nggak bisa. Coba toko bayaran tamu lapangan, enggak, gratis, enggak ini saya nggak ngerti, ini bro, buka-bukain apaan? klem nggak bisa Oke. camilan, oh iya icak ya Ica saya mau jadi penonton mau masuk ke kursi VIP kayaknya sih penonton FIFA World Cup toko Merchandise 10.000, lumayan toko level 1 buka-bukain lapangan gratis lapangan level satu bro <laughs> apa ini Hasan Hasan itu orang Indonesia bro Hasan nama-nama orang Indonesia atau orang awak Saudi Arabia Oke ini stadion peringkat akhir pekan ini coba duel PVA PVI saya ini nyobain ya bro karena saya juga nggak ngerti ini gimana saat bermain dengan tombol virtual tekan dan tahan agar pemain melakukan sprint oh ya wah ini udah langsung babak kedua ah saya oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. <laughs> nah ini mah hitungannya itu ya, bro. Lawan itu nggak seimbang. Ya enggak, lawan nggak seimbang. Karena ini masih di tingkat satu. kan <laughs> sama aja kayak saya latihan dong ini dong. Oke menitnya lama banget ini bro. Huh, sama aja main santai, main santai. Gak direbut lagi. Bocak banget saya mah. Uh serangan balik men. <laughs> goal kayaknya dia, tuh dari segi sprint aja udah kalah dia tapi saya nggak bisa merebut. Oh <laughs> on saya emang <laughs> ini mah baru lucu cuci cuan coy USA USA Anjir Buat lucu-lucuan bro Buat lucu-lucuan bro Nih gue kasih pocok nih Nah. Ini bro sama aja kayak saya latihan sama kayak kita latihan. Ini kayak kalau begini ngerusak pemain enggak, Bro? <laughs> Di center-center ngulu kiper tuh gue kasih lo, Awas lo, ini hampir mana sih mintanya gak selesai selesai, ayo dua menit tiga menit lagi, <guluh> kocak gaming bro. siang gipernya nih gue kasih nih yang paling no masuk nih boom waduh kena kepala ayo menjauh dikit menjauh dikit nih gue kasih lagi nih Oh hampir pas nih menit 90 ya teman-teman aduh coba klaimnya dapat apa, coba berhasil, kesulitan normal tiket stadion, oke okay. oh wah ini apa ini? peringkat akhir pekan, mainkan laga PV... pfpvp atau PVI, PVA untuk meraih hadiah eksekutif dan tiket stadion Lebih dari 200 tiket bonus dengan 7 pemain negara yang sama dalam usulan pemainmu Ser Lebih dari 1,5 tiket, lebih dari 100... Oke, okay, oke, okay, oke, okay. ini apa ini? Ini kalau dimenset apa ya, Bro? Iklan bukan? Tapi, roman-romannya kayak iklan <laughs> Ada gambar jam, ada gambar cuplikan video soalnya Oke, okay, kalau ini apa ini? Serangan versus. kalau ini apa ini? Serangan versus. Kalau ini orang ciuman. Oh satu lawan satu. Terus kalau ini berhasil pindah ke bawahnya ya bro. Oke. Okay. Hadiah bonus apa ini? Tawaran token. Eh hey, bapie lama kali kau. Oke. Okay. kamu kemungkinan pemain top berhome. Gane Tuh kan kalau gambar jam Terus ada apa logo video gitu Logo kayak film gitu Pasti tonton iklan Untung tadi nggak saya pencet Oke okay. Wow pencapaian icon prima Oke okay, ini saya harus main ini nanti ya bro Apa ini? Pan Persi, oke. Okay. Oh, siapa ini? Grup A dan B. Oh, mantep main. Cup. oke. Okay. Oke. Okay. Wah, nanti main ini ah, lumayan bro. Malam minggu main ini. Pas gelandang, pas penyerang, pas back. Oke, okay, hadiah bonus. Banyak juga bro. Mahi sama berdekat akhir pekan koleksi pemain oke okay, oke okay. oke okay, buat teman-teman selamat mencoba ya selamat mencoba saya nanti mau nyoba-nyobain ini satu persatu karena kalau saya cobain sekarang pasti memory portal saya nggak muat ya Bro Oke, buat teman-teman yang lain yang bermain FIFA, selamat bermain, semoga menyenangkan, semoga seru permainannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan ya.